Polisi, polisi Ketua sekalian, lumajang istimewa terima kasih kami berdiri dari teman anda. Mohon maaf, apabila ada kekurangan dari kita. Amin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, hati-hati di jalan.